Guys, kembali lagi di sini bersama Bang Nicholas ya guys ya di sini Bang Nicholas akan ngasih tahu info slot gacor hari ini ya guys ya di sini gua bermain di be kesayangan gua di mana lagi kalau bukan di rupiah 138 ya guys ya Oke kita langsung saja bermain dan kocok-kocok dan tak lupanya saya saya selalu bermain di Gate of Olympus atau bisa disebut kakek laknat ya guys ya kakek laknat kakek laknat kakek laknat kasih saya yang baik-baik kakek laknat <tuh> oke okay. kita balik lagi guys ya jangan lupa untuk selalu Kopi udutnya guys karena di sini gua cari kontennya santai-santai saja sambil kopi sama udut ya guys ya oke okay. di sini jangan lupa kalau saya bermain di rupiah satu oh kali 25 nya connect biru di diamond connect yuk coba sir kurang satu coba sir nggak mau connect kon uh, ingin ku berkata babi babi Usman Usman jangan ya, lupa untuk selalu bantu dan dan apa ya dan ini guys support saya guys tuh sampai bingung gue mau ngomong apa untuk selalu bantu dan support saya yaitu dengan cara klik tombol like, share, komen, dan di subscribe guys ya sebarkan luas ke seluruh penjuru negara guys ya oke kita langsung saja kembali lagi di game Great of Olympus anak curhaka ya guys Oke, kita kocok-kocok hijaunya -kocok. pecah, kuning, belum hijau lagi, hijau lagi. Udah, bangkai ungunya nggak mau turun. Ihh, udah turun nih, cok. Udah turun, udah turun, dan gua. <tuh> ini tadi gua modal 100 ribu guys ya. Cek kiranya gua, gua, gua kalau udah modal 100 ribu, kalau udah dapat 300-400 lah, udahlah udahlah selesai aja guys ya. Karena apa? Modal 100.000, siat satu hari dikasih uang 300.000, ribu, 400.000. Ribu. Ah, itu kerjaan gak ada, Cok. Makanya kalau udah dikasih JP jangan nyari kemenangan lagi apalagi ngejar maksudnya guys ya. Jangan sampai kalian ngejar maksudnya guys. Karena itu aduh. Ini bencana, guys. Ini bencana karena kita dikasih free spin. Tinggal modal, tinggal 25 ribu guys ya, ya Modal gua tinggal 25 ribu Dan gua dikasih Frisbee Oleh kakek laknat Kita lihat apakah Frisbee-nya Anjing kali tinggal, kok? Apakah Frisbee-nya ini dikasih oleh kakek Tolonglah kek kake. kake. Tolonglah kek batu-batu buat dana kena kek Oke Gelasnya pecah Ijo babi Oke ijo Paksa semuanya Tuh oh. Tapi nggak apa-apa perkaliannya udah lumayan guys ya Perkaliannya udah 13 kali sepinya masih ada 9 guys Semoga ini nggak dikasih bapuk sama kakek laknat guys Ya, yuk kakek, bantu-bantu kakek Gelasnya kakek kurang dua Gelasnya kakek, petir dulu kakek e, Oke kakek, jok, gelasnya kurang satu kakek Oke, dikasih mega, udah dikasih 160 ya guys Ya Oke okay, biru Diamond kuningnya paksa, kuningnya paksa Kuningnya paksa, oke okay, petir babi oke kek, oke okay, kek okay, Nampaknya ini setelah free spin 2 mau pergi dan dah cabut ya guys ya Karena udah dikasih kemenangan oleh kakek hmm, Ditambahin lagi oleh kakek Tambah lagi kek, meninggoy kek goy kek, sensasional kek ini nampaknya nampaknya nampaknya sensasional ini ah, beneran dikasih sensasional ya guys ya oleh kakek laknat guys dan dimana gua bermain gua bermain di rupiah 138 ya guys ya karena di rupiah 138 tidak pernah ingkar janji guys kalian mau win berapapun dan kemenangan berapapun akan dibayar oleh rupiah 138 guys ya prosesnya enggak pakai lama guys cuman enggak sampai 5 menit udah diproses kemenangan kalian guys oke di sini gua mau selesaikan spin gua dan gua mau cabut ya guys ya terima kasih terima kasih semuanya buat yang selalu support saya dan selalu dukung saya guys ya yuk balik tampil daya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi bersama saya besok ya guys ya see you guys